Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi dengan saya, Lamsadi, di sini dalam jaya. Teman-teman, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E kali ini, kami akan membongkar termogan. Ya. E saya lupa tipenya, tapi ini e sempat mahal sekali dan viral seperti itu. E ini awalnya dimasukkan ke bak air oleh anak saya dan sudah pernah saya buka sehingga ada ide untuk membukanya kembali untuk memperlihatkan kepada teman-teman seperti itu oke tampilannya seperti ini teman-teman bisa membaca labelnya sendiri dan uh, melihat bentuk dan tampilannya oke ini pertama-tama Uh, kami akan buka mulai dari baterainya baterainya baterai yang kecil ya tipe A kalau nggak salah ini ya ada dua jadi total 6 uh, eh 3 volt oke buka dari penutupnya dulu ya tinggal ditarik seperti ini posisinya seperti itu teman-teman kemudian ada dua skrup itu tapi kami buka uh, bagian belakang tutup belakangnya yang warna hitam untuk tutup tombol dan lcd nya tinggal dibuka begitu aja oke okay. oke okay. ini karet tombolnya ada tiga tombol situ teman teman singkirkan dulu tekan di tempat yang uh, oke okay. penutup depannya hati hati tinggal dicongkel begitu aja saya sarankan menggunakan alat ya ini saya menggunakan tangan saya sendiri jempol begitu agak sulit dan agak sakit ke tangan ya karena ini pernah dibuka jadi uh, sebut lebih lebih mudah sih kalau kemarin pertama kali dibuka uh, susah sekali hati-hati itu ada yang nempel ya itu lampunya toiletnya atau, atau lasernya seperti itu biarkan saja seperti itu teman-teman Kemudian kami uh, buka skrupnya ada dua, ya yang tengah ini di dekat tombol, kemudian yang belakang atau yang bawah di dekat uh, bawahnya baterai seperti itu. Oke, okay. dibuka dua-duanya pelan-pelan saja teman-teman. Oke. Okay. dibuka belan-belan terutama di bagian tombol karena ada pegasnya. Saya balik ya. Seperti itu. Ya, wah ini pegasnya sudah lepas duluan sepertinya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke okay, kami buka dulu Ini bagian tombolnya Ada pegasnya Ingat-ingat ada pegasnya Posisinya seperti itu Dan itu penutup Sebelahnya Oke okay. Nah ini bagian rangkaiannya Teman-teman Ya rangkaiannya eh, Cukup sederhana Namun ini sangat eh, Risikan sekali jangan sampai salah menyentuh oke okay. tuh ada pipanya juga pipa untuk sensornya kita cek pipanya ya itu pipa untuk uh, punya arahnya seperti itu ya yang itu, yang ini terbuat dari logam, logam ya, Kalau yang sebelah itu tadi udah terbuat dari uh, plastik. Oke, okay, bentuknya seperti ini. Oke, okay, itu yang sebelah kanan sendiri ada buzzer atau speaker, kemudian setelahnya ada switch, ada ICA prompt 24C02, bentuk SO3. T23 kemudian ada transistor J3Y kemudian ada sensor suhunya ada IC yang telah diresin kemudian ada laser penunjuk oke okay. uh, yang lainnya ada juga komponen-komponen yang lain seperti kapasitor dan resistor cuma terlalu kecil sehingga kami tidak menunjukkan ke teman-teman oke okay. uh, kemudian kemudian nah ini ada LCD teman-teman LCD monochrome 20170526 seperti itu di bawahnya ada plat PCB itu tombol-tombolnya seperti itu teman-teman oke okay. ya itu ada uh, min plus juga yang saya kurang paham itu untuk apa ya jelas mungkin ini untuk bukan untuk baterai seperti itu dan itu untuk tombol-tombolnya oke okay. itu karet tombol ya seperti itu teman-teman ya posisinya seperti itu oke okay. uh, PCB-nya termasuk PCB yang bagus dan itu bentuk sensornya teman-teman ya Rencana saya uh, buka LCD-nya cuma Saya pikir LCD-nya ya begitu-begitu saja seperti itu Sehingga saya urungkan kembali untuk membuka LCD-nya teman-teman Seperti itu Oke okay. Nah itu apalagi obengnya itu yang saya pakai kurang pas seperti itu Nah itu LGD-nya agak cacat Karena kemasukan air kemarin Tapi masih bisa berfungsi dengan baik Oke okay, ya Oke okay, saatnya uh, memasang kembali Ini seperti semula Tapi sebelum dipasang Kami akan nyeprot dengan kontak cleaner Untuk membersihkan Mungkin ada sisa debu atau uh, Airnya ah, Itu ada filter teman-temannya Semacam Mika Untuk filter sensornya Oke, okay, kami semprot dulu pelan-pelan, teman-teman. Ya, Terutama yang logam-logam, ya, seperti itu. Karena ini kemarin terendam air, kami semprot pelan-pelan. Oke, okay. uh, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, adalah pemasangan kembali. Nah, ini pemasangan kembalinya, uh, di mana-mana perakitan kembali atau pemasangan kembali itu lebih sulit sedikit lah, gitu, daripada pembongkarannya. Ya ini dipasang seperti itu lagi. Yang mana yang terakhir dikerjakan itu menjadi yang paling awal dikerjakan ketika uh, pemasangan kembali seperti itu, teman-teman. Oke. Okay. Tuh tepat baterainya kami paskan dulu. Agak susah sih seperti itu. Nah, ini kabelnya jangan sampai terlipat atau kelipat seperti itu tabung Uh, pengarahnya atau mungkin ini tabung reflektornya ya. Nah yang nggak kalah pentingnya adalah tombolnya. Kami pasang di casing sebelahnya, terutama pegasnya ini. Nah itu uh, penahan pegasnya, nah, dipasang seperti itu. Memang agak sulit teman-teman, tapi kalau teman-teman telaten, ya gitu, ini akan mudah sebetulnya. Oke. Okay harus sebetulnya uh, pakai uh, kalau ada teman, mau teman juga ini lebih mudah sih tapi pakai tangan sendiri bisa sebetulnya oke okay, teman, nah ini uh, sedikit saya potong uh, videonya karena agak lama tadi seperti itu Oke, okay. pegasnya, ya. wah ini terpotong ya pemasangannya, tapi kira-kira seperti itulah pemasangannya teman-teman ya, ya, ini harus kami uji dulu, ya, oke, okay. menyala semua, terima kasih, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.